Halo semuanya kembali lagi di tokoh utama channel untuk mendukung perkembangan channel ini yuk like video ini dan jangan lupa subscribe tidak ada alasan untuk khawatir Krusty Krab adalah restoran paling sempurna di jagad raya kau tidak punya otak nah gue yakin pasti diantara kita udah nggak asing lagi sama serial Spongebob Squarepants karena Hampir semua episodenya bisa dinikmatin semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Tapi gue baru sadar kalau ternyata semua adegan lucu di kartun ini punya makna yang dalam tentang kehidupan. Kalau kita lihat dengan lebih serius, ternyata banyak nilai-nilai kayak pertemanan, mengenal diri sendiri, dan gimana caranya memecahkan permasalahan dari kartun ini. Pas nonton Spongebob, kok ternyata banyak hal yang bisa direnungin dari setiap kutipannya. Dari sekian banyak karakter, kita pasti udah nggak asing lagi sama bintang laut warna pink yang terkenal karena sifatnya yang dianggap bodoh, lugu, lucu, dan kadang-kadang juga jenius. Nah, betul tokoh tersebut adalah Patrick Star. Kenapa harus ada matahari terbenam di hari yang sempurna? <laughs> ya, memang itulah yang ingin kukatakan. Orang-orang bodoh selalu dipenuhi kebahagiaan dikarenakan kebodohan mereka sendiri. Uh. Pada salah satu episode, Patrick pernah bilang, kalau orang bodoh tidak menyadari betapa bodohnya mereka. Kalimat ini mengingatkan kita pada Dunning-Krager Effect, atau paradoks ketidaktahuan diri sendiri. Nah, paradoks ini merupakan istilah dalam psikologi yang merujuk pada fenomena bias kognitif, di mana seseorang bisa keliru untuk menilai kemampuannya sendiri. Orang yang mengalami paradoks ini, akan merasa kemampuan mereka jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Paradoks ini juga yang mendasari kenapa banyak orang yang sok tahu tentang banyak hal. Mereka terjebak dalam superioritas ilusif sehingga merasa lebih hebat dari orang lain. Patrick menggambarkan paradoks ini dengan lucun bahwa orang bodoh tidak menyadari betapa bodohnya mereka. Nah, jadi selama orang mengakui kebodohannya sendiri, sebenarnya mereka bukan orang bodoh. Mereka cuma membuka gerbang pembelajaran. Ini juga sejalan sama apa yang dibilang Bertrand Russell. Seluruh masalah dengan dunia adalah bahwa orang bodoh dan fanatik selalu begitu yakin akan diri mereka sendiri, dan orang yang lebih bijaksana penuh dengan keraguan. Kau sudah dapat kesempatan dan kau gagal. Kau harus berhenti hidup di masa lalu. Hadapilah Spongebob, kau hanya melukai hatimu. Dalam banyak momen, Berat atau enggaknya sebuah masalah itu enggak berasal dari masalah itu sendiri. Tapi gimana cara kita memandang dan menghadapi masalah tersebut? Perspektif ternyata memainkan peran vital dalam mempengaruhi kadar kerumitan sebuah masalah. Dengan demikian, cara kita ngebaca realitas akan selalu berpengaruh terhadap gimana cara kita ngerespon masalah tersebut. Kadang kita menyangkal suatu masalah karena ngerasa yakin kalau kita nggak akan bisa nyelesain masalah itu. Kita juga sering denial sama sebuah masalah hanya karena ngerasa nyaman. Jadi kita nggak pernah benar-benar nyelesain masalah. Dan masalah itu bisa datang lagi dan jadi lebih rumit. Kita juga sering anggap sebuah masalah itu berat banget, padahal sebenarnya itu cuma ada di pikiran kita sendiri aja. Pas masalahnya dihadepin, ternyata nggak seberat itu dan kita bisa nyelesainnya. Nah, dalam hal ini Patrick juga pernah bilang, terkadang kita harus masuk jauh ke dalam diri sendiri untuk memecahkan masalah kita. Ayo bergerak, Gary. Kerahkan semua latihanmu selama ini. Kerahkan. Ayo lakukan. Tidak apa-apa, Rocky. Kau boleh berjalan saat kau mau Kerry, kau dengar aku Di salah satu episode, Patrick ikut perlombaan balap peliharaan Dan ternyata peliharaan Patrick adalah sebuah batu bernama Rocky Nah, pas batu peliharaannya ini nggak bergerak saat lomba dimulai Dia cuma bilang Tenang saja Rocky, kau bisa pergi saat kau mau Mungkin kita bisa aja ngakak pas nonton episode ini tapi ternyata ada yang bisa dipelajarin dari kata-kata Patrick tadi. Banyak studi yang nunjukin kalau stres bisa bikin otak kita nggak berfungsi maksimal. Waktu kita ngelakuin sesuatu dengan suasana hati yang buruk, maka hasil yang didapat nggak akan efektif atau malah ancur berantakan. Ternyata kata-kata Patrick Rocky tadi masuk akal. Patrick nggak maksa Rocky untuk menangin perlombaan. Tapi kita lihat hasilnya. Ternyata, malah Rocky yang juara lomba tersebut. Hai! Dengan pengesahan dari Menteri Kerajaan, Raja berhak mendapat apa yang dia inginkan! <laughs> Ini tidak adil! Hidup memang tidak adil! Jadi, biasakan dirimu ya! Salah satu adegan ikonik di serial Spongebob Squarepants adalah ketika Patrick tiba-tiba jadi raja dan merampas Krabby Patty dari ikan hiu warna biru. Karena nggak terima, Si ikan hiu biru tadi bilang kalau ini nggak adil, dan Patrick pun menjawab, Hidup memang tidak adil, jadi biasakanlah dirimu ya. Adegan ini bikin kita sadar kalau hidup emang berjalan kayak gitu. Kadang, apa yang kita mau nggak selalu bisa didapat, Dan soal keadilan, kita pun masih bias tentang definisi keadilan di sini. Karena adil untuk kita belum tentu adil untuk orang lain. Begitupun sebaliknya, setiap orang pasti punya perspektif sendiri tentang keadilan ini. Tapi ucapan Patrick tadi bisa kita terima sebagai hal yang positif. Kita hanya perlu percaya kalau apa yang ditanam itulah yang didapat. Jadi, lakuin semuanya dengan sebaik mungkin aja, nanti hasilnya pun bakal ngikutin. Kira-kira hal apa lagi yang bisa kita pelajarin dari tokoh Patrick? Dari serial SpongeBob ini, kalau kalian punya sudut pandang lain, yuk diskusi di kolom komentar. Sekian untuk video ini, like kalau suka video ini, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.